mantap bapak lomping Apa Mantap, Tiba -tiba. Tiba -tiba. Tiba -tiba. Indonesia yang membuka kasihnya dinune dan kepala tertunduk hai berlimpah nama kita cuma mau nah Assalamualaikum. Gede Anar senyum <San> limping sembilan motor tiga oh. enak, enak, apa punya ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya Sampai saat tanah moyangku hey. Hey.